Nah sahabat ini dia cara mengembalikan foto yang sudah dihapus di HP Infinix Baik sahabat untuk cara mengembalikan foto yang sudah dihapus di HP Infinix Untuk langkah pertama kita buka terlebih dahulu aplikasi Play Playstore ya guys ya Baik sahabat jika sudah terbuka aplikasi Playstore nya Untuk langkah yang selanjutnya kamu cari saja aplikasi yang bernama foto recovery ya guys ya Dan kamu bisa downloadnya secara gratis di Google Playstore guys Nah, jika sudah kamu download, langsung saja kita buka aplikasi foto recovery-nya guys. Kita tunggu loadingnya nya teman-teman ya. Nah, di sini aplikasi ini memerlukan izin pemulihan foto, mengakses foto, media, dan file di perangkat. Kita klik izinkan guys. Bagi sahabat, jika sudah aplikasinya diberikan akses izin ke ponsel, kemudian di sini ya ada menu metode satu atau algoritma 1 dan ada algoritma 2 yaitu jika kamu menggunakan metode yang satu ini jika kamu gagal, kamu bisa menggunakan metode pemulihan algoritma yang kedua guys, kita coba untuk metode pemulihan yang satu ya guys ya kita klik yang ini, kemudian tekan start untuk memulai polimedia menggunakan algoritma pertama, algoritma 1 cepat dan efektif kita klik awal media pulih menggunakan algoritma pertama kita tunggu loadingnya sampai selesai guys ya sampai 100% cuy. baik sahabat sambil menunggu loadingnya selesai ini bagi kamu yang bergabung di channel tutorial official jangan lupa untuk berlangganan juga ya ke channel tutorial official dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel tutorial official dan jangan lupa lagi nih share-share juga ya ke teman-teman kamu Agar teman-teman kamu juga tahu apa yang kamu tahu guys Nah kita tunggu loadingnya sampai selesai Nah sahabat jika sudah tampil menu seperti ini Klik finish untuk menyelesaikan algoritma pemulihan Dan melihat produk rekomendasi dari sponsor saya Kita klik selesai guys ya Kemudian di sini ada petaruh anda foto sembuh jika berhasil akan berada dalam folder bernama photo. Nah foldernya nanti eh, jika foto kamu dikembalikan nanti foldernya secara otomatis akan dibuat Yaitu yang bernama photo, ya guys ya Untuk melihat foto Anda pulih dan upload ke komputer Anda Arahkan menggunakan file browser dan upload dengan opsi file transfer Beberapa pengguna melaporkan pemulihan yang sukses setelah restart perangkat atau menunggu beberapa hari, guys. Kita klik lihat dipulihkan foto. Nah, sahabat juga sudah tampil folder-folder seperti ini, ya, guys. Ya, di sini ada All Recovered Photo. Ini adalah foto yang sudah dikembalikan, guys. Ini ada 600 MB otomatis fotonya banyak sekali yang sudah dikembalikan, guys. Nah, untuk langkah selanjutnya kita buka file managernya, ya, guys. Ya, untuk mengecek foto yang sudah dikembalikan, guys sini saya akan membuka file manager saya guys ya berarti itu masuknya di ponsel ya guys ya di memori ponsel atau penyimpanan internal bersama di sini guys nah di sini ada folder al recovered foto guys kita lihat yang ini cuy ya nah makasih otomatis foto yang sudah terhapus yang sekian lama cuy ya akhirnya bisa dikembalikan lagi di sini guys ya keren banget cuy ini aplikasinya 100% working cuy ya mantap kali ini udah pada kembali semua nih foto-foto gue yang lama udah dihapus ya bisnya masuknya ke folder ini guys bentar guys ke folder All recovered foto cuy ya penyimpanannya ada di internal guys ya atau di memori HP Infinik nya guys nah caranya cukup mudah sekali kan guys ya untuk mengembalikan foto yang sudah dihapus di HP infinix guys bahkan yang sudah lama juga udah bisa dikembalikan lagi utuh dengan sempurna dengan menggunakan aplikasi recovery foto yang tadi habis ya, ya kamu tinggal download saja aplikasinya ada di Playstore ya guys ya dan kamu bisa menolaknya secara gratis guys nah sahabat itu dia cara mengembalikan foto yang sudah dihapus di HP ini guys wah mudah banget ya guys ya caranya guys